Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel GeKris. untuk video kali ini gua mau nge-review sebuah golok, salah satu koleksi di rumah, golok kesayangan gua. Nah, ini goloknya. Kita lihat dulu. ini salah satu golok kesayangan gua enak banget kita lihat tampilannya wih mantap banget udah bening, licin,nya mulus banget ini uh, tiap yang megang insya Allah jatuh cinta <laughs> ini sarung dan gagangnya perpaduan antara aluminium dan kayu sono keling dengan ukiran kepala macan di ujung gagangnya ini dari corcoran ya corcoran aluminium ikat pingginya dua buah untuk penguat gagang ikan ikat ke... bilahnya jadi untuk tampilan luarnya seperti pembuatannya udah mulus banget kekurangan-kekurangannya cuma dikit dikit banget kalau kalian mau coba buat atau punya bilah di rumah tapi dengangnya pengen juga pakai yang kayak gini ini ada jual kok di toko online jadi namanya aksesoris golok aksesoris golok ada Handle-nya capcara aluminium sama ini ada jual untuk ekspor Jadi, kalau punya bilah bisa pasang sendiri, kalau bisa pasang sendiri. Dari nya sendiri, oh, enak banget ini. Penggambannya pas, pas sama, sama tangan kita. kita buka bagian bilahnya nah, untuk bagian bilahnya ini udah mirror ya jadi kita bisa mengacak. Terus, dan untuk momen juga enak, enak enak banget momen. Jadi tenaganya gede gitu ya. Kita lihat dari tempaannya hasilnya rapih banget, gak ada yang namanya bekas getok-getok atau bekas goresan-goresan di gerindaan. Tapi ini rapi-rapi banget, terus golok ini tipe atau jenis golok tebas yang memang diperuntukkan untuk nebas, ya nebas. Jadi, contohnya kita buat ke kebon lah, gitu sebenarnya, e, buat nebas bambu, nebang pohon buat nebang kayu dan sebagainya ya emang diperuntukkan untuk tebas-tebasan terus terang aja ini golok ini belum pernah gua pakai meskipun ini golok tebas tapi gua belum pernah pakai buat nebas-nebas bambu buat nebas pohon kenapa karena sayang ya lihat nih udah bening-bening ini saya mau pakai makanya kata teman alah ngapain lah katanya golok bagus-bagus, ntar malah kagak ada gunanya, e, cuman buat dipajang doang mau dipakai sayang, emang sedikit ada benernya juga, tapi kan e, kalau kayak orang-orang kita yang suka buat koleksi atau bilah-bilah pencinta bilah, ini cocok banget. <tuh> Banyak kan orang kalau pakai buat nebas-nebas. Ya. Golok tebasnya memang pada seperti ini buat ke kebon ya buat nebas-nebas ke kebon. Baru jadi nggak terlalu sayang. Atau misalkan seperti ini lain ya, cocoklah buat ke kebon. Jadi ada karakter. Kalau kita goloknya seperti ini ya emang agak sayang juga sih dipakai buat kekebon hmm. jadi kalau golok-golok bagus kayak gini kita harus rajin-rajin ngerawat ngerawat biar bilahnya tetap terjaga dan nggak sampai karatan nah sekarang gua mau kasih tips gimana caranya merawat bilah golok biar gak cepet karatan karena memang setahu gue, yang namanya bilah itu gak ada yang gak karatan, bahkan bilah yang dari stainless aja itu lama-kelamaan karat-karat juga. Jadi, gue sini mau kasih tips dimana caranya merawat golok kesayangan atau pusaka-pusaka di rumah yang kesayangan biar gak cepet karat yang pertama kita harus rajin keluarin bilah dari sarungnya. Dan misalkan ini kita pakai buat dipajang. Kita harus rajin-rajin nih. Minimal tiga hari sekali atau kalau malas-malas amat ya seminggu sekali lah kita keluarin dari sarungnya. Biarkan goloknya itu menghirup, menghirup udara, kasih ke angin-angin gitu ya. Jadi biarkan golok kita menghirup udara kena angin biar nggak cepet berkarat karena mungkin di dalam kalau di dalam sarung ada embun yang mengendap lalu bikin karat. Yang kedua, ketika kita habis pakai jangan langsung dimasukin ke sarung. Biasakan ketika habis pakai kita lap dulu lap dulu, pakai air anget ya atau pakai yang penting dibersihin dulu ya bagian bilahnya, itu kita bersihin kita lap-lap dulu, sebelum dimasukin ke ini, baru dikasih baby oil baby oil lap-lapin, gak perlu gak perlu terlalu tebal, yang penting kelapisin aja semuanya apalagi yang model golok sembelih golok sembelih habis kena darah itu harus rajin, kita lelah pakai air hangat Lalu dipolisin bagi oil Ada juga minyak yang bagus itu dah yang dari kampung Minyak keletik ya Minyak keletik Gak tau di daerah kalian itu disebutnya apa Tapi kalau di daerah Sunda itu disebutnya Minyak keletik ya, Tapi lumayan agak mahal itu udah pakai bagi oil itu udah cukup Bagus Nah. Itu dua tips supaya golok kita menjaga golok kita agar enggak cepat berkarat. Terus gimana katanya kalau golok kita terlanjur berkarat? Gimana cara membersihkannya? Gua ada dua tips juga. Yang pertama, kalau golok kita terlanjur berkarat dan kita lupa buat merawatnya, yang pertama tips kita bisa pakai jeruk lemon ya jeruk lemon jeruk nipis ya? jeruk lemon yang gede kita belah si jeruknya kita belah belah dua terus kita peras jeruknya ke bagian bilahnya kita peras secara merata dan kita kasih garam garam biasa yang garam bubuk ya garam bukan garam yang ganduan yang garam bubuk kita taruh di atas bilah yang berkaratnya itu lalu kita peras lagi jeruk lemonnya ke bagian ke bagian garam-garamnya itu yang sudah di sini nanti tunggu sampai agak mengering agak keras sih garamnya itu baru kita gosok pakai lemonnya itu gosok pelan-pelan aja karat-karatnya insyaallah bakal itu Dan yang kedua, kita bisa pakai juga buah mengkudu. Buah mengkudu yang udah tua yang udah matang itu kan ngelu ngeluarin airnya tuh. Kita bisa taruh di peralon atau bambu, kita peras air dari buah mengkudu yang udah tua itu. Peras udah airnya udah cukup banyak. Ini bilahnya itu direndemin aja dua tiga hari itu karatnya bakal ngelotok ya nah itu pakai cara yang tradisional oke untuk tips merawat dan menjaga agar bilah nggak cepet karatan segitu aja kita balik lagi ke bahas golok ini kalau untuk ketajaman ini insya Allah mantep udah nggak usah diraguin lagi lah Penampilannya. kita ulas sekali lagi oke okay, mungkin sekian dulu untuk video kali ini jika kalian suka boleh tinggalkan komentar, like dan subscribe So, itu bakalan sangat ngebantu buat gua ngembangin channel ini dan terus berkarya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh